lima hal yang perlu kamu katakan kepada diri kamu sendiri ketika kamu sedang terpuruk. Yang pertama, this is tough but so am I. Yes, hidup memang tidak mudah. Hal-hal yang kamu alami saat ini mungkin memang tidak mudah. Tapi ingat, itu bukan berarti kamu pasrah dan menyerah begitu saja. Hidup ini tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Masalah kamu mungkin memang besar, tapi kamu perlu tahu bahwa kekuatan yang ada dalam diri kamu jauh lebih besar. Coba deh ingat-ingat, ada berapa banyak tantangan, ada berapa banyak rintangan yang sudah berhasil kamu lewati dalam hidup ini. Ingat, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuatnya kamu sampai kamu dihadapkan di dalam sebuah situasi yang mengharuskan kamu untuk menjadi sosok kuat tersebut. So, rasmi percaya deh dengan saya you are stronger than you think you are yang kedua I might not be able to control the situations but I'm in charge of how I respond ya orang-orang sukses adalah mereka yang berhasil melewati masa-masa pahit yang mereka alami gagalan kerugian musibah ditertawakan dihina disakiti dikhianati yes mungkin keadaan kamu saat ini memang buruk tapi ingat, keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya juga akan selalu buruk. Situasi bisa berubah tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Kamu mungkin nggak bisa mengendalikan keadaan, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespon keadaan. Dan respon kamu akan menentukan hasil yang akan kamu dapatkan. Satu pilihan bisa membalikkan keadaan. Satu keputusan bisa mengubah masa depan. Jadi... Apa pilihan baik yang akan kamu buat hari ini, yang ketiga, I haven't figured this out yet. Ya, jangan bilang saya nggak tahu, tapi saya belum tahu. Jangan bilang saya nggak bisa, tapi saya belum bisa. Saat ini mungkin kamu belum punya penghasilan seperti target kamu. Saat ini mungkin kamu belum menemukan pasangan hidangan kamu. Saat ini mungkin kamu belum bisa lulus dengan nilai memuaskan seperti yang kamu harapkan. Tapi semua itu bisa saja terjadi. Semua itu bisa kamu raih. Kalau bukan sekarang, mungkin sebentar lagi. Semua orang yang berhasil itu bukan mereka paling pintar. Tapi mereka yang punya rasa penasaran yang tinggi, yang selalu mau cari tahu. Kalau saat ini masih belum, berarti sebentar lagi akan cari tahu caranya. Belajar lagi, coba lagi. Terus saya tahu, kamu pasti nanya. Terus saya coba sampai kapan Miss Ferry? Ya, coba sampai kamu berhasil dong. Ingat, selalu ada cara bagi kamu yang mau terus berusaha. Yang keempat, this challenge is here to teach me. Keadaan ini, tantangan ini ada untuk mengajarkan saya. Ingat, ketika kamu sekolah, apa yang menentukan kamu naik kelas atau tidak? Jawabannya adalah ujian. Betul kan? Seberapa baik kamu menyelesaikan ujian itu akan menentukan seberapa besar keberhasilan kamu. Nah, jika di sekolah itu kamu belajar untuk ujian, dalam hidup ini justru ujianlah yang akan membuat kamu belajar. Yap, tidak ada kebetulan di dalam hidup ini. Semua tantangan itu hadir untuk sebuah pembelajaran. Dan kalau kamu bisa menghadapinya dengan baik, berarti sebentar lagi kamu akan naik kelas kehidupan yang lebih baik juga. So, kalau saat ini kamu sedang menghadapi cobaan, harap bersabar. Ini ujian, harap bersabar. Ini pembelajaran. Yang kelima. All I need to do is take one step at a time. Breathe. Calm down and do the next right thing. Ya, yang sekarang perlu kamu lakukan adalah... ...menarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Dan lakukan ini beberapa kali... ...sampai kamu merasa lebih tenang dan lebih lega. Ketika kamu tenang, kamu akan bisa berpikir dengan lebih jernih. Dan sebaliknya... Kepanikan, itu yang akan membuat keadaan semakin runyam dan semakin berantakan. Nah, jadi tenang, tenang dulu, calm down. Dan kalau sudah lebih tenang, coba untuk ambil langkah kecil. Yes, bergerak pelan gak apa-apa, asalkan kamu terus maju. Kamu gak perlu kok untuk tahu semua strateginya. Kamu gak perlu untuk tahu semua jalannya dulu. Lakukan aja apa yang harus kamu lakukan. Lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan sekarang juga langkah selangkah, tidak harus semuanya sekaligus. Tapi one step at Tanpa kamu sadari, perlahan tapi pasti keadaan kamu pasti akan semakin baik. Nah, itu dia buat kamu yang merasa saat ini sedang terpuruk. Coba deh praktekin lima perkataan penting ini. Saya percaya kamu pasti bisa melaluinya, saya percaya kamu pasti akan baik-baik saja. Oke? Okay.